Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini bang Min akan memberikan informasi menarik seputar idola kesayangan Lesti dan Rizky ke kabar pertama, para sahabat, ada kabar bahagia yang kita dapatkan Alhamdulillah Teaser untuk single terbaru Lesti Kejora Lesti dan Cahayanya Ini masuk trending 13 Wow untuk musik Persahabat ya 13 on trending for music Dengan viewers 745 ribu Ini luar biasa banget Persahabat ya Mudah-mudahan Lesti Kejora Selalu diberikan Kesehatan dan selalu memberikan Kejutan karya-karya Terbaiknya ada sebuah kalimat perhatikan di postingan ini. Iya gimana, Venom Laslar bejibun. Cuma ho ho, -ho aja nangkring di trending 13. Gak mau sombong tali faktanya ya begini, dear haters, we don't. Share tuh persahabat ya yang sayang sama bunda L, papa L, serta baby L ini jumlahnya berjibun. Jadi kalian yang jumlahnya cuma sebiji itu ya maaf-maaf aja, nggak akan ngaruh buat kita. Permisi bestie ataunya tuh, wow ini sih salah satu yang membuktikan bahwa dukungan untuk leslar banyak sekali persahabat ya. Perhatikan saja, baru teasernya saja, baru ho-honya saja sudah masuk trending 13 diunggah kembali postingan ini oleh akun sendal putih ada kalimat cancer yang dituliskan nih kata auntie richnya baby L dan emang kita akan Lesla Lover sekeren itu Wah wow, luar biasa banget ya Alhamdulillah mudah-mudahan selalu banyak dukungan selalu banyak support dan doa dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lasti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya, perhatikan juga para sahabat tersebut unggang spesial tentunya yang kita dapatkan dari sahabat Leslar Taiwan ini mengunggah sebuah momen ketika Ibu Harsiwi ikut menunggu Lesti lahiran akhirnya persahabat ya, kita melihat secara langsung ternyata Oma BBL ini nunggu di rumah sakit persahabatian. ya dan tentunya banyak sekali di luar sana yang berkomentar negatif persahabat dan di sini ada sebuah kalimat, noh lihat bos Indosiar nya aja sampai nungguin lesti lahiran perhatikan juga di kalimat kesan yang dituliskan yang komentar lestar ikut-ikutan kayak rans acara di Indosiar lah gimana Lesti lahir di Indosiar, ketemu jadi di Indosiar, nikah di Indosiar Ya pasti sekarang anaknya juga debut di Indosiar Gimana sih Lesti udah kayak anak mama Siwi Mereka begitu dekat Lu mau api, mau ngelarang Yang punya TV bu Siwi bukan nenek loh Kesel deh gue katanya tuh <guluh> Ikutan kesel juga di Bang Mimin Persahabat ya Ada-ada aja yang komentar tidak baik Mengatakan kalau Leslar itu ikut-ikutan Kayak Rans persahabat ya Acara Dintasiar Tentunya di sini sudah jelas persahabat ya Bahwa Ibu Harsliwi itu mendukung dengan tulus Mensupport, mendoakan yang terbaik Untuk anak tercintanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar Dan di sini juga di dikomentari banyak persahabat ya Oleh orang-orang fans sejati Leslar Yani dari akun Nur Cahaya 2525 mengatakan Lah itu juga Indosiar yang mau Bukan les yang minta jangankan Debut BBL ulang tahun bundanya aja live Indosiar Baby Sour juga mau di live tapi keburu brojol dulu Gimana sih deterjen tinggal di hutan kayaknya katanya tuh Netizen itu bersahabat ya deterjen Bukan netizen lagi deterjen bilangnya masya Allah mudah-mudahan saja ke kita semakin solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya ada kabar bahagia yang kita dapatkan persahabat ya, Alhamdulillah kolaborasi Lesti dan Teh Ocha di channel youtube rcti ketika penampilan semalam di acara konser rasa 25 tahun Alhamdulillah sudah masuk di 40 trending wow ini luar biasa banget ya yuk kita pucukin lagi kita selang-seling dengan YouTube Lashlar Entertainment. Mudah-mudahan tentunya kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Amin. Ke kabar berikutnya, perhatikan juga ada sebuah unggah spesial. Wow, ini ada info dari kakak Aris Gibilar langsung. Dan ada info dari Haris Riza. Ini iklan MS sahabat Forman. Ya, apa resolusi? MS Bro di tahun 2022 jawab di kolom komentar tuh. Ada sebuah pertanyaan persahabat ya dari idola kesayangan. Mudah-mudahan saja tentunya persahabat, ya kita semua selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan juga persahabat ya dari Giera Bakir yang sebelumnya Tiga jam yang lalu, sahabat ini mengunggah sebuah postingan foto tangan BBL. Perhatikan, di postingan ini ada sebuah kalimat yang dituliskan. Tujuan kita diciptakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat Ayat 56 Wow, ini luar biasa banget di persahabat ya Hingga postingan ini pun dikomentari oleh Dedek Lesti Kejora Dengan mengatakan dalam sebuah kalimat Tentunya Baby L nih Katanya Dedek Lesti Dan langsung dijawab oleh di bakir Lesti Kejora, si Baby L yang gemes Congrats my dear Wow, siapa nih yang nunggu Lesti Kejora posting foto Baby L di feednya Dedek Pastinya kalian semua Terutama Bang Min juga menunggu banget persahabat ya Postingan foto BBL diunggah langsung oleh Dedek Wasti di laman akun Instagram pribadinya Doakan saja mudah-mudahan idola kesenangan kita up persahabat ya Up foto BBL yang gemas itu Masya Allah makin penasaran dan semakin tentunya dibuat gak sabar Selanjutnya kita lihat juga sebuah unggahan spesial ini bahagia banget ya untuk kita semua Alhamdulillah Rizky Bilar Menjadi artis pria paling ngehip persahabat Hip Award 2021 Selain kakak Bilar Dari Lesti Kejura pun Memenangkan sebagai artis Wanita paling ngehip Wow, Masya Allah banget ya Suami istri memang membanggakan sekali Dan kita lihat juga berikutnya Pasangan paling ngehip itu Diberikan kepada Rizky Bilar dan Lesti Ini sih suatu kebahagiaan Dan kebanggaan banget di akhir tahun dedek lastni dan rizki Binlar alhamdulillah tentunya banyak sekali dukungan support yang terbaik dan tentunya rezekinya lancar amin dan tentu di sini kita wajib untuk ucap yang selamat Buat Lesti dan Rizky Bilar oh sahabat, ya sebagai pemenang di Hip World 2021 Ini berkat kekompakan dan kesulitan dari fans sejati Yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, ada sebuah unggahan spesial dari bu Fir mengunggah sebuah postingan video Dede Lesti ketika menyanyi semalam di acara konser Raya 25 Tahun Rosa Perhatikan di postingan momen ini dengan Oasti Kejora memegang perut persahabatnya saat bernyanyi ternyata tidak Oasti Kejora sudah merasakan kontraksi. Wow, wanita hebat, wanita kuat. Hingga tentunya Bu Fir juga menuliskan sebuah kalimat lewat caption yang dituliskan. Terlihat ia menahan rasa sakit. Wanita kuat, hebat. Sehat-sehat ya, Bunda? Beserta BBL, masya Allah. Kalau ingat perjuangan Bunda BBL di balik topping konser ini, bikin news! Yuk, let's all trendingkan videonya, strip up, guys Luverter, persahabat ya! Sama-sama kita trendingkan, tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita semua sebagai fans sejati dari Leslar. Dan untuk berikutnya, ada terbaru, bersahabat ya! Wow, terlihat ada Riddick. Yang sedang salat jumat Tersahabat dia bersama Bang Adlin Sudah dipastikan keluarga besar di Lesti masih di rumah Leslar Alhamdulillah kita melihat Tentunya pemandangan yang membuat kita semakin adem Mudah-mudahan keluarga besar Leslar Selalu diberikan Kesehatan, perlindungan Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik